Iya, ya, bawa abang? pulang. Kalau nyampe di rumah hilang bintangnya ini guys. Nah, kita nggak, nggak kena bintang, nggak ada bintang abang. lagi guys. Kau suara polisi itu nggak dengar? Iya, kita kan pakai ini. Ayo guys, cepat cepat teman-teman, bawa pulang lagi teman-teman. Ohi, udah malam hari teman-teman. Woi, belakang polisi kita oh, ada di belakang polisinya, teman-teman. Banyak polisi di belakang, teman-teman. Woi, hari ah, gelap, baba mana nih? baba, entar kan? punya baba. Karena lampu kepolisi, iya, lampu polisi. cepat. Kita nyampe rumah lagi, teman-teman. Eh. Kalau eh. udah nyampe di rumah, polisi gintang ini enggak ada lagi, teman-teman. Hai, kok saya jalan, saya yang Aduh, nyangkut kita. Hmm. nyangkut. Nyangkut sama polisinya. Aw, oh, mana jalannya, gelap kali. Ini Oke, teman-teman. Ini jalannya. Oh, oh, oh, oh. Eh? Nyangkut lagi. Aduh. Sudah ketabak, teman belum baca doa. Iya, cepat, teman-teman. Jangan -teman. ya, hilang bintangnya. Lari kita. Lari lari. Eh, lari itu kayak helikopter? Berhasil kita nih, teman-teman. Bawa mobil tank buat perang kok baba hmm. baba mau baba kok kok ada rantai ada hmm, rantai ini tanknya pakai rantai deh bukan enggak pakai lantai dia bukan tank namanya ini rusak iya hmm. nanti. Jembatan tak okay. angker ba. ini ini helikopter polisi berantakan di jembatannya nih cinderella poli eh bintangnya masih lima deh